Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe. Kasus perampokan di siang bolong kembali terjadi di sebuah minimarket di jalur Pantura, Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raya Pantura, Desa Adinuso, Kecamatan Subah, pada Kamis 16 Juni 2022. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diketahui berjumlah dua orang yang langsung masuk ke minimarket sekitar pukul 11.42 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Menurut penuturan pihak kasir minimarket, kejadian berlangsung dalam hitungan detik, pelaku masuk dan langsung menodongkan senjata api berupa pistol dan menyiramkan bensin ke salah satu kasir minimarket. Tanpa berpikir panjang kedua kasir itu menuruti perintah pelaku dan membuka laci uang. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Petugas kepolisian yang mendapat informasi, langsung mendatangi TKP dan mengambil rekaman CCTV sebagai barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut.